Di titik kecelakaan hari Jumat, tanggal 21 bulan 1, 2022 631, 0631, tanggal, tanggal 21 Januari 2022 IB 07 melaporkan dari kawasan Trapak Segera meluncur Pak, segera meluncur Basarnas, Basarnas, BPPD, segera Pak, segera Bandar, relawan semua, semua Detik-detik kecelakaan di lampu merah balik papan Hari Jumat tanggal 21 bulan 1 2022 Jadi buat kawan-kawan kita harus berhati-hati untuk kendaraan ya kawan-kawan Semoga sampai di tujuan dan selamat